Channel yang udah ngepost video, <laughs> Yeay. nah video kali ini sekarang aku pengen kontrol rumah aku yang udah 90% Jadi, luarnya ini sebenarnya kayak udah jadi semua, tinggal uh, dalamnya doang, dan aku nih udah lama banget, udah ada kali sebulan aku nggak kontrol rumah karena syuting get married kemarin kan, nah sekarang aku pengen melihat progresnya udah sampai mana, karena insyaallah Allah kalau keburu sebelum tahun baru tuh sebenarnya udah jadi, jadi kita bisa ngadain party tahun baruan di rumah baru gitu. So langsung aja kita lihat yuk. Halo pak. Iya. Nah ini kita mau dari lantai satu. Dari basement apa langsung ke lobi dulu, lobi dulu aja kali ya. Jadi kalau misalnya masuk tamu itu akan melewati tangga ini. Sa, sa, sa. Emang aku tuh obsessed with princess and everything kan, jadi kayak pengennya tuh rumahnya kayak ala ala istana gitu, tapi nggak mau yang heboh. Wow. Jadi kayak tetap simple. Nah, terus nanti kalau udah sampai sini akan nembusnya ke lobi. Halo mas, masih lagi di jadi ini lobbynya Emang cita-cita um, aku itu pengen banget punya rumah yang ada lobbynya gitu Jadi buat foto dia atau apa Tapi sebelum kita masuk, aku pengen ngeliat pemandangan langsung dari rumah aku Lihat deh Jadi pemandangannya itu langsung lapangan golf Berasa kayak tinggal di mana gitu Padahal ini masih di daerah Tangerang Welcome to my lobby ini mini lobbynya Jadi saya nanti disitu tempat untuk aku naro penghargaan-penghargaan uh, aku Kayak Piala Panasonic Award, SCTV Award semua nanti bakalan di taro disitu tuh Jadi kayak Wall of Fame gitu Sama ini sebenarnya, nih ya Ini marmernya itu warnanya akan hitam putih gitu nantinya Gitu Sama dari lobby sini orang akan langsung nyambungnya ke ruang tamu jadi ini berang jadi ruang tamunya. Kenapa aku bikin kayak gini? Karena aku nggak mau orang itu punya akses ngeliat ke dalam gitu. Karena dalam itu udah privacy. Jadi dia ke lobi, abis ke lobi ke ruang tamu. Jadi dia nggak akan bisa ngintip-ngintip ke dalam. Nah, baru deh kita masuk ke dalam. Halo, mas. Ini, this is gonna be ruang keluarga. Jadi nanti di sini akan ada sofa, meja di situ. Jadi kayak kalau keluarga mau kumpul-kumpul, mau nonton TV bisa di sini. Terus nah, ini dari ruang ru dari ruang keluarga, kalau misal kita keluar, itu nyambungnya. Tarra. <tuk> <tuk> Gazebo. Ini buat kalau mau ngopi-ngopi, mau main kartu, main catur. deh. Ini nanti bakalan rumput semua ya guys, cuma ini masih tanah. Nah, ini nanti bakalan ada kolam ikan koi. Karena papa aku suka ikan koi, jadi aku bikinin kolam. Di sini nanti ada ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, ikan. Terus ini guys Aduh, adem kan? Jadi kayak kalau misalnya pengen ngopi-ngopi, santai-santai Dan kebetulan banget. Tanah yang di sebelah masih kosong jadi masih hijau, masih hijau semua. Seru sih. Jadi kalau misalnya uh, keluarga aku lagi ngumpul, terus Om Om aku kan pada ngerokok bisa keluar ke gazebo sini jadi jangan ngerokok di dalam. Sebenarnya tujuannya untuk kenyamanan bersama, gitu. Jadi di sini ada pagar dan segala ya doain aja tanah yang sebelah akan kosong terus ya <laughs> supaya nggak ada rumah lagi masuk langsung ke ruang makan ini ruang makannya gede <gatif> karena gue <aku> doain makan <gatif> ruang makannya gede karena aku itu kalau di rumah sering banget menghabiskan waktu tuh di meja makan gitu kan kita makan ketemu sama orang kalau mau menjamu orang di meja makan gitu jadi kayak inilah ruang tamunya, eh ruang makannya, terus di sini aku kasih kayak motif motif gini biar nggak bosan dan gold, terus semuanya tuh kalau kalian lihat nuansanya itu coklat ya, karena coklat warna paling aman gitu, nggak cepet kotor, terus juga klasik elegan gitu. Nah ini bakalan jadi, jadi nanti di sini akan ada kayak mini bar akan ada kayak minibar. Terus kalau orang nggak mau makan di meja makan, bisa makan di minibar And this is gonna be uh, dapur bersih Dapur bersih nah. Ini dapur bersihnya gitu Buat kalau baking, masak, kalau bikin kue aku di dapur bersih pastinya Terus baru deh di bar gitu Ini dapur bersihnya ya yes. seperti dapur pada umumnya Terus aku buatin papa mama aku kamar yang juga nyaman buat mereka Ini kamar papa mama aku This is gonna be my dad's and my mom's room uh, Sesuai dengan request mereka, mereka itu pengen kayak Pengen kamarnya tuh kayak di hotel gitu Jadi aku desainnya kayak di hotel gitu ininya Terus motifnya tuh, motif kamarnya ada gini-giniannya Pokoknya sesuai dengan request mereka lah, yang penting mereka seneng dan nyaman Terus baru disitu ada wardrobe mereka gitu Cuma wardrobe-nya gak terlalu besar banget karena mama papa aku barang-barangnya nggak nggak terlalu banyak. nah ini wardrobe mereka. jadi lemari tempat rias mama, tempat sepatu sama tempat tas mama. gitu. kita langsung ke lantai satu dulu ya. ini tuh lantai dua jatuhnya. kita ke lantai satu dulu. yuk. nah ini teman uh, ini kamar tamu. jadi aku tuh akan menodong teman-teman aku untuk nginep di sini dan mereka udah akan punya kamar sendiri yang nyaman nyaman mungkin pokoknya. Aku kasih kamar yang udah ada kamar mandinya, jadi kalau teman-teman mau nginep, bisa tidur di sini. Kita ke lantai satu, mari. Uh, di lantai dua nih kayak gini aja. Terus kita ke lantai satu, itu ada musola, ruang gym, uh, kolam berenang, sama kamar asisten Mereka. dan mbak di rumah. Nah, kalau turun kita bisa langsung ke musola. Ini musolanya, tempat duduk, terus juga musola. Nah musola ini aku bikin nyambung ke taman. Tuh, dia akan nyambung ke taman gitu. Jadi pemandangan kita sholat tuh adem gitu. Nanti kan itu rumput semua, semua pohon semua. Pokoknya mau dibikin sebagus mungkin al oh musolanya. Jadi kalau sholat bisa lebih khusyuk. Terus, ini dapur kotor, jadi dikunci Kok dikunci? Hmm. Minta tukang kedai bos. Itu uh. apa? Ini, ini semua nih. Hah? Aku terkunci di rumahku. ya izin dong, bulan ya bro? sono. iya. gua nggak hafal sama rumah gua sendiri gila ya. ini, <laughs> ini taman. supaya kayak adem aja gitu banyakin ini taman-tamannya. ya ini genset. ini genset di sini guys. jadi kalau mati lampu, kalau mati lampu tetap nyala rumahnya. ini jaga-jaga aja sih sebenernya gak perlu penyakit perlu banget nah ini garasi terus ini bakalan jadi kamar uh, kamar sipi kamar mbak kamar supir kamar semuanya ini bakalan jadi kamar sipi dan kamar mbak mungkin gak kawal terserang kayak kamarnya gimana lalu ini dapur kantor. nah dapur kotornya biasa aja sih ini kayak buat masakan kotor-kotor gitu kayak bawang-bawang atau apa nih masaknya di sini dengan di udara yang segala macam. Terus aku buat penyimpanan bumbu-bumbu, buat nyimpen-nyimpen bumbu di sini. Kenapa supaya nggak berantakan, supaya kayak aman buat menyimpan bahan-bahan segala macam. Oke, kita lanjut ke kolam berenang. Nah, ini juga kamar, kamar. Kamar buat supir dan segala macem. Ini dia kolam renangnya Jadi, ini dia kolom benangnya. Aku sih konsepnya biasa aja sih, kayak kayak di Bali aja gitu bikin kolam benangnya. Tapi yang aku suka itu detail keramiknya. Ini handmade, bener-bener handmade dibikin. Hmm? Biar nggak bosan gitu kan kalau ngeliat. Seger semuanya Terus ini nanti bakalan daun semua nih Ini nanti gak akan tembok Ini nanti bakalan uh, tanaman, apa sih namanya, dolar ya? Tahu. Daun I don't know, aku gak tau istilah-istilah tanaman Pokoknya daun dolar gitu yang namanya daun dolar Jadi dia kayak daunnya tuh menjalar sampai ke atas Karena aku pengen ininya hijau gitu, bener-beneran kayak seger hijau Terus nanti di sini bakalan ada kursi kayak sofa atau ayunan gitu buat teman-teman aku kalau mau nongkrong di kolam berenang gitu. Oh udah deh ini kolam berenangnya ya biasa biasa aja sih kolam berenang doang gitu. Tapi ya udah kita ke lantai tiga. Gak ada yang spesial apa-apa gitu kayak biasanya kan orang ada yang kolam berenang ada prosotannya gitu kan. Cuma mikir-mikir bikin kolam berenang ada prosotan siapa yang mau naik prosotan itu? <laughs> Jadi kayak ya udah gitu dah. Tadi ditawarin mau ada air mancur gak, Mau ada ini ga? Cuma lah, biasa aja lah. Sekarang kita lengkap ke lantai tiga Oke sekarang kita ke lantai tiga Jadi di lantai tiga itu bakalan kamarku, kamar Adeku dan home theater Welcome to lobby lantai tiga Nih aku sebut lobby juga karena nanti disana aku pengen kayak ala-ala lobby hotel gitu Nanti di tengahnya ada meja, terus ada bunga gitu, bunga gede Kayak kalau kita baru masuk lobby hotel gitu Supaya kayak ada Cerah gitu loh, kayak ada bunganya Kita ke kamar adek aku Nggak terlalu lama lah ya, ini kamar cowok seperti biasa Dia request mau banyak tempat-tempat untuk naruh koleksi barang-barang uh, vintage dia Dia kan suka koleksi barang vintage, jadi aku bikinin uh, di atas kasurnya tuh ada tempat-tempat penyimpanan barang vintage Terus ya udah lemari, kalau cowok kan nggak terlalu, nggak terlalu ribet ya, lemarinya aku bikin kayak gitu tuh kotak-kotak gitu next ke home theater atau ruang karaoke tapi lagi di -chat, guys nah ini akan menjadi ruang karaoke plus home theater Nih aku sengaja catnya gelap karena kan suasana karaoke sama nonton kan yang redup-redup gitu kan nah terus nanti layarnya bakalan segede gini makan segede gini Terus nanti disini udah aku taruh aja sofa biasa gitu buat temen-temen nonton dan karaokean Desainnya sih pengennya kayak tempat-tempat karaoke gitu Udah deh terus kamar Aduh Kamar aku Welcome to my bedroom Ini belum begitu jadi Tapi kalau kayak gini uh. Jadi di atas kasurnya ini, eh di atas, di ini kasurnya aku bikin kayak bingkai gitu Karena aku tuh sebenarnya pengen ala-ala princess gitu Cuma kata papa aku, kamu kan udah gede, jangan terlalu kayak anak kecil desainnya Sedangkan aku pengennya tuh yang kayak pink, uh, kayak princess gitu Tapi udah akhirnya dibikin lebih satu aja gitu Terus ini nanti bakalan uh, TV Jadi ini di disini kasur terus di sini TV, edit eh, TV, terus di sini sofa. Jadi kayak kalau teman-teman masuk, dia bisa dia jangan duduk-duduk di kasur karena aku nggak terlalu suka teman-teman yang injek-injek kasur gitu kan. Jadi mereka bisa duduknya di sofa aja, nggak usah berantakin kasur aku. Ini sofa untuk nonton sama view dari kamar aku lihat. This is my view. Dan aku agak kesel kenapa ini ditebang coba. Tapi Bukan mau aku untuk melarang tebang karena kan ya itu udah tanahnya golf sini sini deh view aku ini tuh pohon semua kan kayak di Bali gitu kayak di Ubud terus kalau ngeliat sana lihat itu kayak di Beverly Hills gitu loh kayak uh, pemandangan golfnya di sini jadi kayak kalau mau ngeteh ngeteh cantik ya kan banyak udara segar gitu bisa di balkon sendiri and kita ke lemariku yuk. Welcome to my closet. Ini dia lemariku. Selamat. Ini buat nyimpen sepatu sama tas. Jadi di sini nih sepatu-sepatu. Nah yang ini nih buat nyimpan tas. Ini sepatu lagi. Jadi kayak biar nggak berantakan gitu. Karena di rumahku yang sekarang sepatu aku di bawah-bawah gitu dan ini buat menaruh baju semuanya di sini jadi aku kok aku buat sectionnya gitu yang sebelah sini buat kaos yang sebelah sini buat kemeja yang sebelah sini buat gaun gitu jadi kalau nyari tuh nggak berantakan karena di kamarku yang sekarang kalau menarik baju satu tumpah semua gitu karena dicampur-campur terus suka banyak baju yang kayak nggak ketemu di lemari Tau-tau nya ada di bawah banget jadi aku pengen bikin uh, apa sih, apa namanya kanal-kanal e, lagi tuh loh ini buat kaos ini buat kemeja ini buat gaun jadi kalau nyari nggak ribet sama e, ini bakalan meja rias aku e, ini rokok tukangnya lihat lihat ada di sini kacanya gede banget nih guys mohon maaf karena biar puas gitu ngaca sama aku bikin laci-laci gini sih seperti biasa buat naron naro, -naro buat taruh makeup or whatever. Sama di sini akan ada sofa. Tapi di atas ini akan ada sofanya gitu. Biar bisa duduk-duduk cantik sambil nungguin ganti baju gitu misalnya, sambil nungguin disetrika bajunya atau kalau misalnya ada teman temen yang lagi pengen main gitu bisa duduk-duduk juga di sini. Aku juga enggak ngerti kenapa ada sofa di sini, cuma pengen aja gitu guys biar kayak di toko-toko. Dan nanti di tengah sini bakal ada lemari lagi Untuk aksesoris Jadi untuk naro-naro anting, kalung, jam, koleksi jam, koleksi kacamata Semua nanti akan ada di tengah sini Sama nanti di tengah sini juga akan ada sofa kecil Nanti di sini tuh akan ada sofa bulat Buat apa? Buat kalau pakai sepatu gitu Jadi kalau pakai sepatu ya kayak di toko-toko gitu duduk Terus nyoba gitu Pokoknya ya senyaman mungkin lah aku bikinnya biar berasa nyaman gitu di lemari <laughs> sama ya udah ini pintunya biasa pintu dorong gitu set, set. sama kamar mandi deh kamar mandi ya biasa sih kamar sama. mandi biasa ya, ya. simple aja sih kalau kamar mandi nggak nggak yang dibikin macem-macem cuma untuk shower di sini ini kayak apa sih, wash buat tempat pakai skincare atau apa WC sama back up, juga aku pilihnya yang simple aja yang kayak guleng gitu doang karena walaupun ada back pun pun akan pernah aku pake di rumah aku yang sekarang ada back tapi gak pernah aku pake karena males tuh kurangnya males cuma ya siapa tau sewaktu-waktu gitu bayang berendam kayak gitu, sekarang kita ke lantai 4 ke lantai 4 lantai 4 adalah Lantai favorit aku sekarang, karena lantai empat itu untuk berarti. Oh. nanti di sini akan ada sofa buat teman-teman duduk sama Welcome to my rooftop. Jadi ini bakalan eh uh, ini tuh kayu semuanya nanti. Kayu. Terus di sini akan ada sofa, sofa, sofa meja, sofa. Terus di sini bakalan ada tempat untuk barbequean, khusus untuk barbequean. Jadi kalau tahun baru kita bisa menikmati udara gitu ya dari sini teman-teman duduk berbincuan dan viewnya oh my God. This is like the best view jadi teman-teman bisa kayak enjoy the view from up here sama itu tuh lapangan golf yang ada di situ kelihatan gak sih hijau semua ruang biliarnya. Jadi nanti di tengah sini bakalan ada kaca, kaca, kaca. Terus di tengah sini bakalan ada meja biliarnya. Dan ada mini bar di sana. Tapi non alkohol, guys. Minibar, guys. <laughs> nah, ini bakalan ada minibar. Tuh, oh, ini meja bar tuh kayak gini, kayak meja bar di bar-bar. Terus -bar. <laughs> di sini buat nyimpen soft drink minuman-minuman apapun itulah yang mau disimpan di sini biasanya terus ini udah jadi teman-teman bisa kayak bikin minuman di sini main biliar di sini cowok-cowok, teman-teman cowok aku kalau mau main biliar bisa main biliarnya di sini terus kalau bocah cewek, cewek yang males main biliar bisa nongkrong di rooftop sini nongkrong di rooftop sini gitu terus kan teman-teman aku Kayak ada yang merokok gitu ya Jadi bisa di depan Tapi kalau misalnya gak mau kena asap rokok Kayak aku gitu gak mau Bisa di dalam sini Non-smoking room gitu Pokoknya lantai 4 ini Untuk temen-temen lah gitu Untuk ngadain acara tahun baru Ngadain ngumpul-ngumpul Karena aku itu tipe orang yang seneng ngumpulin orang gitu Aku seneng ngumpulin orang di rumah Seneng ngumpulin orang di acara Karena berasa kayak Enak aja gitu kalau bisa ngumpulin orang uh, Udah deh selesai Itulah rumah aku, alhamdulillah Senang banget sih, aku tuh mimpi punya rumah kayak gini umur 16 tahun Nah dari umur 16 tahun tuh aku mimpi banget pengen punya rumah kayak gini gitu Yang bener-bener semuanya aku yang desain, pakai uang hasil keringat aku sendiri semuanya Tapi aku mikir kan, gue kerja apaan bisa punya rumah kayak gitu dan gak mungkin banget Cuma aku lawan pikiran negatif itu aku lawan benar-benar aku kerja keras, nabung, akhirnya tujuh tahun kemudian di umur 23 tahun bisa tercapai Jadi aku selalu percaya sama yang namanya keberuntungan, keajaiban dan takdir Allah gitu Kalau misalnya Allah emang nakdirin aku bisa gak mimpi aku, ya bisa gitu Tujuh tahun aku kerja, pulang pagi, dari pagi pulang pagi terus nggak ada libur, nggak pernah liburan buat kalian yang udah follow aku dari dulu, aku paling nggak pernah liburan keluarga sekalinya ke luar negeri itu syuting jadi, tapi itu semua kebayar karena hasil ngumpulin uangnya jadinya berhasil dan bisa menghasilkan mimpi aku gitu untuk punya rumah kayak gini dan memfasilitasi orang tua aku sebagai tanda terima kasih aku gitu, mereka udah izinin aku melakukan apa yang aku suka melakukan apa yang aku mau jadi ya gitu deh buat kalian yang lagi nonton vlog ini jangan jangan kayak, jangan pernah pikiran-pikiran negatif itu menguasai pikiran kalian, kayak aduh gak mungkin, aduh gak mungkin, nothing is impossible, semuanya mungkin waktu aku umur 16 tahun, mana mungkin sih aku kepikiran punya rumah kayak gini sama sekali, aku tuh mikirnya aku bakalan jadi, ya udah jadi apa kayak gitu, ya nggak mungkin deh bisa punya rumah kayak gini, tapi ternyata bisa jadi ya, tetap harus fokus kita harus gigi, dan jangan lupa berdoa tiap hari, supaya Tuhan tuh menghendaki apa yang kita mau oh, itu dia tuh rumah aku, nanti akan bikin satu konten lagi, kalau udah jadi semuanya, semoga bagi kalian lagi yang lagi bangun rumah juga bisa terinspirasi sama desain-desainnya gitu kalau mau nyontek desainnya, nggak apa-apa, contek aja uh, see you guys di vlog selanjutnya jangan lupa comment like subscribe Supaya aku semangat bikin kontennya dan ini aku janji 2020 akan ngepost video terus dan akan ada program-program di YouTube aku.